Masa untuk kerang berubah Menjadi kerang yang lagi besar Ada NPC natri original Wooper Apa lagi, trade lah Sayang tak boleh bagi nama Start dengan Manchester Lepas tu aku jumpa comel aka Shellos Memang comel Aku seronok sebab Pokemon air kita dah banyak Terlalu seronok sampai aku tak tahu Apa yang akan menanti Tiba masa untuk gym air Lawan kita, Kofu Disebabkan Buih boleh belajar grass move Aku start dengan dia Buat solo semua Pokemon kat gym ni dengan Treblez. Easy. 9 18, Cap level 33. Masa untuk Chanonet berubah. Dah jadi kumbuk-kupu dah. Comel pun berubah menjadi lebih comel. Perjalanan diteruskan ke Team Star Poison. Lawan Eticus. Aku mulakan dengan Chanonet. Sekali confusion tak di-effect sebab Skanteng ni Dark Poison. Plan B, masukkan Manchester Yawn, Mudshot dan Skanteng pun mati. Aku tukar ke ikan merah lawan enjin kecil Mudah Untuk mak pun sama Ikan terlalu kuat bila menjadi naga Tapi ikan hampir mati dengan terakun Aku dah takut habis Nasib baik Aku tukar ke cennonet Terakun tiba-tiba ada flame charge Cennonet terpaksa diganti Lepas satu confusion Dan tak disangka Comel akan menjadi penyelamat Mark slap, mark slap Dan mark slap Terakun pun mati Settle 10.18 Cat level 36 puluh kebiruan bertukar ke peringkat akhir, ye